Berkeseni harus dari hati Tetap semangat Seperti Sekarang kami ada di kawasan pantai nya di sebelah pantai dari Clock Uber. Uh, wilayah Kota Sungai Liat. Di sini pantainya dihiasi dengan hamparan batu-batu granit. Matahari posisi sana. Sekarang kita menghadap matahari. Jadi eh uh, kita. Gitu. Nah ini ini coba menanjak dan kita melihat ini dari sini keren tuh tuh pantainya masih asli pantai uh, pasirnya juga putih bersih pokoknya asik di sini bos seperti yang belum tahu pokoknya dimana pokoknya Pantai Krukubar masuk aja Pantai Krukubar jalan masuknya itu di depan uh, hotel Teluk Uber itu sendiri. Ntar jalan ada jalan setapak, gitu, jalan kecil. Ikutin aja perjalanan itu. Jalannya naik. Ya. Nafasnya, ngap? Nafas. Kita coba. Kita lagi kerombongan. Tahu nggak? Diboto juga ruh. Di, di mana kak? Kita sekarang lagi di pantai Teluk Uber kak sebelahnya. bukan Teluk Uber. Jadi kita sini mau lihat settingan siapa tahu oh, buat, vlog, buat uh, video klip <laughs> atau apa gitu. Oh, uh. tapi mudah mudahan di belakangin dulu ya kak. Dan selain depannya ada informasi itu loh kak. Dan tampaknya dikesik lagi. Gitu. <laughs> <laughs> kita mau lihat situasi. Ternyata pertanyaan bagus. Kita buat tahu dari Pak Pablo kita Belum pernah kesini. Sebanyak Uber hotel Oyo Pertama kita di sini ada hamparan batu-batu granit luar biasa. Keren. Kalo pertama kali nih sini Airnya juga biru aman untuk berenang. Ada wacana, wacana mau bikin film pendek kak. Kita mau bikin film pendek. Nanti ya orang-orang terdampar di lautan gitu kan. Oke kesini sini terdamparnya ke pinggiran pantai dan kita mau bikin film pendek tentang itu. Mudah-mudahan doain ya. Siapa ceweknya gorengan? Semoga bisa terrealisasikan. Karena skripnya lagi bikin Pak Pablo belum. saya ya dia, dia skrip ya. Dia mahatau maha mengetahui kayak malaikat ya kak, dia kak iya kak bener. Oke okay, kak. kak, terima kasih kak. Sudah, pantai dong, gerendong. banyak batu kan. Hmm. Hmm. E. kan <laughs> sebelah sana itu oh, pantai rambak ya. itu pantai rambak. sebelahnya lagi itu. Tantai rambak kak, itu namanya bangka B gitu ya, bangka B. Bnya apa? Rambak B ya apa? gitu. Itulah sebelumnya lagi itu udah uh, muara. ya. sana ada kapal kerokak. tuh. tadi terima lawangan lo kak kapal kerok diterima pramugari khusus kak, dari kapal kerok. Jangan <laughs> lamar silahkan kak. Pramugaranya diterima oh, nggak? Betul, ada terima cuma khusus pramugari pramugari Pramugara. kapal kerok sama pramugari kapal isep. Oh gitu. Silakan lamar kak. Kemana? Hmm. Taruh aja di laut nanti bisa ke sana tuh lamarannya. Oke. Okay. Ya kak ya. Makasih kak. Jin kali ya sukses ya kak. <laughs> ada ada ada ada siang penyair. Yuk Oh, hmm. pakai ya hmm. Posisinya, ya, kak, ya. kak. puisinya dipakai dulu baru baru izin sekarang ya. Beliau <tuk> <tuk> yang orangnya sangat indah. Eh, hey, baru tahu ya ke pantai stilnya kayak gini loh. Oh, gap tuh, gap. tuh tuh. Tuh, Untuk nih <Tuh, hai. tuk> <tuk> <tuk> <rambang, rambang>, <tuk> Boleh, boleh, boleh baru tahu setel pantai tuh kayak gini ya, nih pakaiannya ya, tuh <tuk> nah, lebih matching aku, aku nih ha, tuh. ini ya kak, <tuk> loh ini kak <tuk> kebun, malah lutut, malah sih ini, biru dong biru mana ya? jauh pinyel gibeng tunjukin ilmumu ding! <tuk> <tuk> Di bank, di bank tadi kesatian, ada dia, di, di enggak ada tompel lah soalnya. Enggak pecah ngelang jadi dia. Pukul dia kita lawan tadi. Bang, bang, bang. yang mm. kaw kagotong sini, Bang. prade prade Supra mm. Dek. Hai. Namae sape? Hai. Malu, oh namanya malu kok Malu oh, namanya. Namae malu. Boleh-boleh, boleh-boleh. Halo, semuanya. salam Budaya. Kali ini kita berkunjung kembali ke Pantai semuanya. Tadi itu Halo, semuanya. Halo, semuanya. Halo, semuanya. Halo, semuanya. kita semuanya. Halo, semuanya. Halo, semuanya. Halo, semuanya. Halo, di Halo, semuanya. Halo, di Halo, semuanya. Halo, semuanya dan hari ini hari minggu dan ini udah sore pengunjungnya masih rame kalau siang hari bisa jadi lebih rame lagi ready dan yang ada di sebelah sampai Oktober ini sendiri. Nah kalau di sebelah situ di sana itu, eh, pantai, ke sana itu Pantai Tanjung Masana. sekarang kita berada di Pantai Teluk Ubar. Ini untuk yang kelama kalinya. <guh> Emang udah balik lagi ke sini. Ternyata ternyata banyak perubahan guys. Udah banyak perahu-perahu nelayan. Terus sudah ada dermaga juga. Kalau belum ada tuh. Sekarang banyak pengunjungnya. Banyak uh, apa sih nelayan-nelayan baru lah ya. seperti sekaben semuanya tetap semangat karena kita berkeseni harus dari hati tetap semangat apapun senia banyak ada seni lukis seni tari seni komedi segala macam tetap semangat karena dari situlah kita bisa mempercayai diri terus juga bisa mengharumkan nama Bangka Belitung mantap yes. oke okay, terima kasih Bang Muni. Dari, dari pantai dalam ubar sudah ini kita pulang bagus pantai tadi ketemu bang Munir sudah promo juga tentang seperadis kabar kita. Mm -hmm. Oh pak Ahydaro oke okay, oke okay. jadi oh. semoga kita tetap berkarya. Apa itu slogannya? Selalu berhati ya. bercikar Becikar berkarya cipta cipta dan karya-karya berkarya Karya. yes seperadis the best keren oye oh, oye oh, oye oh, oye uh, <laughs> uh, <laughs> kita pulang, spradi hari kena hari yang agak gelap, suatu lagi suatu lagi itelah kena agrib kita pulang ke rumah masing-masing depan nih, sensor dikit lah <laughs> <laughs>